Cahaya mengalir di layar dan itu benar-benar menampilkan sosok manusia di dalam peti mati hitam. Meskipun kedua matanya terpejam, masih mungkin untuk mendeteksi sifat agresif dan tangguhnya. Raja kursi surga, mata kelompok Flame Master juga tenggelam pada saat ini, sebelum niat membunuh yang kaya melintas di wajah mereka. Mereka akhirnya menemukannya. Mata cantik Ying Huan Huan menatap pria berpakaian hitam yang terpantul di layar. Beberapa saat kemudian, pupil matanya mengeras. Ini karena pada saat ini, mata yang tertutup rapat itu bergetar dengan lembut, sebelum dia perlahan membuka kedua matanya. Bang, saat dia membuka matanya, kejahatan, yang bisa menyebabkan seseorang jatuh miskin, melonjak. Jika seseorang dengan pikiran lemah melihat ini, kemungkinan dia akan kehilangan akal sehatnya. Ing Huan-Huan dan yang lainnya menatap dengan dingin pada Heaven Seat King yang terbangun. Sementara itu, yang terakhir juga menatap kembali pada mereka dengan ekspresi dingin. Seolah-olah yang terakhir telah mendeteksi bahwa seseorang memata-matai dia dari jauh. Haha, apakah ini Ice Master? Duduk di dalam peti mati, Raja Kursi Surga perlahan bangkit. Kemudian, dia melihat ke layar sebelum dia tersenyum tipis dengan ekspresi malas di wajahnya dia berkata kalian cukup terampil ternyata kalian benar-benar bisa memata-matai aku dengan cara ini petik 2 tidak ada yang menjawab ini karena dia tidak bisa mendengar balasan mereka bahkan jika mereka melakukannya meskipun mereka dapat menggunakan mata surga untuk memata-matai raja kursi surga itu tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi pada saat ini Raja Kursi Surga hanya berbicara kepada kehampaan. Namun, dia tahu bahwa kata-katanya pasti didengar oleh kelompok King Huan-Huan. Karena kalian tahu di mana aku berada, aku akan menunggu kalian semua datang. Begitu kalian tiba, aku percaya bahwa kita bisa menyelesaikan dendam kita sekali untuk selamanya. Raja Kursi Surga tertawa sebelum dia berkata. Namun, senyum jahat dan kejam muncul di sudut bibir Raja Kursi Surga. Dia berbalik menghadap layar dan perlahan mengepalkan tangannya. Sebelum kilatan aneh melintas di matanya. Kali ini, kalian pasti akan kalah. Layar bergetar lembut sebelum gambar mulai buram. Setelah itu, gambar Heaven Seat King juga menjadi semakin buram. Akhirnya, layar bergetar sebelum menghilang sepenuhnya. Segera, Eye of Primal Chaos, yang melayang di langit, juga menghilang. Ying Huan Huan berdiri. Mata cantiknya dipenuhi dengan es saat dia berkata, sepertinya Raja Kursi Surga seharusnya membuat pemulihan total. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tuan Api dengan suara berat. Jika Raja Kursi Surga membuat pemulihan lengkap, kekuatan pertempuran penjara iblis juga akan melambung ke puncaknya. Ini jelas berita buruk bagi mereka. Mereka seharusnya berada di wilayah Suan Barat. Disitulah markas besar mereka berada, kata Ying Huan Huan. Beritahu tiga aliansi besar Minta mereka untuk mengakhiri kebuntuan dengan Yimo sesegera mungkin Setelah itu, kirim semua pasukan mereka ke wilayah Suan Barat Kali ini, kita harus memusnahkan mereka semua Petik 2 Ada cahaya yang sangat tajam yang mengalir dalam mata Ying Huan-Huan yang cantik Imo ini terlalu sulit untuk ditangani Karena itu, jika mereka hanya memaksa makhluk-makhluk ini bersembunyi seperti sebelumnya mereka tidak akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Untungnya, kali ini, mereka dalam posisi yang menguntungkan. Ini karena mereka memiliki keunggulan home ground. Apalagi semua Yimo di sini terjebak di pesawat ini. Karena itu, tanpa bala bantuan, Yimo ini akhirnya akan gagal. Ya, dengan ekspresi serius di wajah mereka, kelompok Flame Master mengangguk. Sepertinya perang dunia yang hebat memang akan meletus sekali lagi. Namun, kali ini, tidak ada cara mereka akan membiarkan orang-orang ini pergi. Mari kita siapkan penawarannya. Setelah tiga tentara aliansi besar ada di sini, kami akan memanggil kakak senior yang besar. Ying Huan-Huan merenung sejenak sebelum dia berkata, apakah kita akan secara paksa memanggil Life Death Master? Kelompok Flame Master memandang Ying Huan-Huan sebelum mereka bertanya, aku bisa mendeteksi riak samar dari kakak senior. Dia harusnya hampir pulih sepenuhnya. Karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bahkan jika kita memanggilnya. Kata Ying Huan Huan. Grup Flame Master mengangguk pelan. Kemudian, mereka ragu-ragu sejenak sebelum mereka berkata. Namun, aku khawatir kamu harus menggunakan kekuatan penuh kamu jika kamu ingin bertarung dengan Raja Kursi Surga. Ying Huan Huan akhirnya diam. Sementara itu, dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya yang disembunyikan di bawah sarung tangan panjang salju putih. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya sebelum dia melihat caotik dimensi yang jauh. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, Aku tahu, jangan khawatir, serahkan Raja Kursi Surga kepada aku. Kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2 Secara kebetulan, dia tidak ada sekarang. Karena itu, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menangani masalah ini sendiri. Kalau tidak, bisakah dia mengambil keputusan seperti itu jika dia ada di sini? Kelompok Flame Master saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka menghela nafas dan mengangguk. Setelah kekuatan Ying Huan-Huan benar-benar terbangun, ia mungkin kembali ke keadaannya dulu. Mari kita membuat persiapan yang diperlukan. Ying Huan, Huan tampak sedikit lesu saat dia melambaikan tangannya dan berkata, karena Flame Master dan yang lainnya tahu bagaimana perasaannya saat ini, mereka memilih untuk tidak berbicara lagi. Sebaliknya, tubuh mereka bergerak sebelum mereka pergi untuk menyampaikan pesan kepada tiga aliansi besar. Setelah mereka pergi, Ying Huan, -huan tanpa sadar menggigit bibir merahnya. Matanya, yang melihat ke arah laut iblis cahotik, menolak untuk mengalah. Kenapa kamu tidak menunggu dia keluar dari pengasingannya? Masih ada beberapa waktu yang tersisa. Ling Qingzu menggunakan matanya yang jernih untuk melihat Ying Huan-Huan sebelum dia bertanya. Aku khawatir pada saat itu. Aku tidak tega membuat keputusan seperti itu. Ying Huan-Huan tersenyum dan berkata, Tidak mungkin aku bisa tetap sedingin es di depannya. Apalagi seseorang harus memikul beban ini. Meskipun dia sangat luar biasa, dia masih kurang. Petik dua, ini beban yang terlalu berat. Jika dia yang membawanya, hatiku pasti akan sakit. Karena itu, aku lebih suka melakukannya sendiri. Petik dua, Ling Qingzu menatap Ying Huan-Huan dan berkata, Namun, aku khawatir tidak mungkin dia menerima ini. Dengan bertindak dengan cara ini, bukankah itu sama dengan melarikan diri? Petik dua, namun, di dunia ini, tidak seperti kamu selalu punya pilihan kata Ying Huan-Huan dengan tenang. Apalagi, hanya orang bodoh seperti dia yang akan bertahan dengan keras kepala. Dia selalu percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat memikul beban ini. Petik 2 Senyum di sudut bibir Ying Huan-Huan menjadi pahit dan tak berdaya. Namun, bagaimana ini mungkin? Ling Qingzu berhenti berbicara. Namun, Ying Huan-Huan berjalan ke arahnya sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan Tolong jaga dia Ling Qingzu menatap gadis di depannya Yang memiliki wajah cantik dengan sedikit es Sebelum dia menjawab dengan lembut Berdasarkan apa yang kamu katakan Aku percaya bahwa kamu akan mengalami transformasi setelah kekuatanmu bangun Namun, percayalah padaku Bahkan pada saat itu Ketika kamu melihatnya Sesuatu di dalam kamu akan berubah Petik 2, ada perasaan yang tidak bisa dibekukan melalui kekuatan murni. Ying Huan-Huan kaget. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku juga berharap, bahwa ini akan menjadi seperti ini. Namun, pada saat itu, bahkan aku akan membenci bagaimana jadinya aku. Oleh karena itu, akankah kamu masih menyukai aku? Di atas sungai yang gelap, pria di peti mati perlahan berdiri. Kemudian. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut sebelum menghilangkan sensasi pusing di benaknya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kekosongan di sekitarnya. Yang memata-matai dia sebelumnya. Sebelum dia tersenyum tipis. Tuan Esya. Sepertinya musuh cenderung sering bertemu. Tanpa diduga. Kamu berhasil bereinkarnasi. Petik dua, Bang. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terjadi di dalam sungai yang gelap. Setelah itu... Sosok hitam besar seratus kaki berjalan. Ketika dia mengayunkan delapan lengan iblis besarnya, bahkan ruang itu sendiri menjadi sangat terdistorsi. Heaven Seat King, apakah kamu akhirnya membuat pemulihan lengkap? Suara berdengung dari Raja Iblis-Iblis Kosmik bergema di seberang sungai kegelapan, menyebabkan gelombang besar terbentuk. Setelah itu, banyak pilar air hitam naik dari sekitar sungai. Setelah itu, Delapan sosok muncul di pilar air ini. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Raja Kursi Ketiga dan Eselon atas penjara iblis. Sepertinya mereka telah menemukan di mana kita berada. Seorang pemuda kurus berdiri di tiang air paling kanan berkata, dia tampak seperti pria muda dan tampan, dan dia bahkan tampak lemah lembut. Namun, ada emosi menakutkan dan menyeramkan yang mengalir di dalam matanya yang hitam. Betul. Kami telah meremehkan Ice Master. Awalnya, kami berpikir bahwa kami memiliki sedikit waktu lagi. Raja Kursi Surga tertawa samar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memulai perang sekarang? Raja Kursi ketiga bertanya, tenang. Mereka pasti akan berurusan dengan Yimo di luar dulu. Kirim pesanan aku dan perintahkan mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan. Selama pasukan dari tiga tentara aliansi besar belum berkumpul, Kemungkinan kelompok Ice Master tidak akan berani datang sendiri. Raja Kursi Surga berkata dengan santai. Tiga aliansi besar dilengkapi dengan baik. Dengan pasukan kita sendiri. Aku khawatir kita tidak bisa menghentikan mereka. Raja Kursi ketiga mengerutkan kening dan berkata. Biarkan mereka semua mati. Raja Kursi Surga tersenyum dan berkata. Dia mengungkapkan set giginya yang putih pekat sebelum dia berkata. Ini kehormatan mereka untuk melakukannya. Meskipun dia tersenyum, tidak ada emosi di matanya Bahkan, sepertinya meninggalkan para prajurit Timo itu hampir tidak mempengaruhi emosinya Kali ini, kami tidak akan membiarkan siapapun menghentikan kami Pesawat ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali suku Imo kami Petik dua. Raja kursi surga membelah bibirnya dan tertawa Tawanya mengandung kegilaan yang tak ada habisnya ketika dia berkata Aku akan membantu Kaisar menyelesaikan apa yang gagal dia lakukan saat itu. Ice Master, tunggu saja. Kali ini, kita tidak akan gagal. Aku benar-benar berharap dapat melihat semua wajah putus asa kamu. Haha, <tawa>, tawa yang agak rendah dan dalam menyebar jauh ke kegelapan. Sungai itu mengalir. Sementara itu, dalam kegelapan, banyak mata iblis terbuka. Sementara dunia luar meletus karena yimo. Tempat latihan yang terisolasi dari aliran waktu, terus diam. Sementara itu, keheningan ini juga dipenuhi dengan kesepian yang ekstrim. Sosok yang duduk di puncak altar telah melakukannya selama satu dekade. Selama 10 tahun ini, pakaiannya secara bertahap menjadi compang camping karena erosi dari waktu. Bahkan, hanya penampilannya yang tidak berubah. Namun, tekad di wajahnya tampaknya menjadi semakin berbeda. Tidak ada jumlah paling sedikit yuan power atau energi mental yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Bahkan, dia terlihat persis seperti orang biasa. Dia tampak sangat lemah sehingga tidak ada yang akan memperhatikannya. Faktanya, hanya mereka yang memiliki indera yang sangat tajam yang dapat secara samar mendeteksi ketajaman dan mungkin muncul di bawah penampilannya yang biasa. Keheningan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Sosok ini yang telah duduk diam selama 10 tahun, tiba-tiba bergetar. Segera, pakaian di tubuhnya berubah menjadi debu, sebelum mereka tersebar ke bawah. Setelah pakaiannya berubah menjadi debu, matanya, yang telah tertutup rapat selama 10 tahun, akhirnya mulai terbuka pada saat ini. Matanya gelap seperti langit malam dan mereka tidak menunjukkan fluktuasi. Namun, terlepas dari penampilannya yang damai dan lembut, Seluruh kehampaan mulai bergetar setelah mereka menatap matanya. Matanya, sama seperti milik dewa, dan mereka bahkan menakuti dunia itu sendiri. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1284, 10 tahun dalam sekejap. Duduk di bagian atas altar, lindung membuka matanya. Sementara itu, mata hitamnya yang gelap tampak melingkupi seluruh dunia. Mereka tampak sangat misterius sehingga seseorang akan mabuk tanpa sadar di dalam mereka. Setelah Lindong bangun dari sesi latihan yang panjang, dia tersesat sejenak. Segera setelah itu, matanya mulai mendapatkan kembali kejelasan biasa mereka. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan memandangi tangannya yang panjang, sebelum senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Apakah ini tingkat master istana ilahi? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia merasakan bahwa dia telah maju ke tingkat yang relatif menakutkan. Ini adalah level yang belum pernah dia hubungi sebelumnya. Bahkan, dia merasakan hal itu sekarang. Jika dia bertemu Raja Kursi ketujuh dari penjara iblis lagi, dia bisa dengan mudah melukai yang terakhir dengan membalik telapak tangannya. Selain itu, tidak ada yang perlu ditakuti bahkan jika dia bertemu dengan Raja Kursi yang setara dengan seorang ahli yang telah melewati tiga kesengsaraan reinkarnasi. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh istana ilahinya. Lindung menutup matanya sebelum pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, dia melihat bahwa di antara alisnya, ada istana ilahi, yang sekarang memancarkan sinar cahaya ilahi yang besar seratus kaki. Sementara itu, ada sejumlah besar energi mental bersiul dan menari dalam istana ilahinya. Bahkan, energi mentalnya sekarang mengeluarkan cahaya primal chaos yang samar. Ini adalah perubahan yang terjadi setelah mereka bergabung dengan zenit yang misterius itu. Bahkan, perubahan kecil inilah yang menyebabkan energi mentalnya bermetamorfosis. Membuka matanya, lindung perlahan berdiri. Setelah itu, cahaya berkilau di tubuhnya sebelum mereka berubah menjadi satu set pakaian hitam. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya. Meskipun dalam 10 tahun terakhir, ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba membentuk istana ilahi. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya juga meningkat secara signifikan. Namun, setelah mencapai levelnya, dia tidak lagi harus berpikir untuk membuat terobosan. Sebaliknya, yang ia pedulikan hanyalah bagaimana cara bertahan dari kesengsaraan reinkarnasi yang menakutkan. 10 tahun, 1 tahun seharusnya berlalu di dunia luar. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi di luar. Petik 2, Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum dia meninggalkan kondisi kultivasinya. Setelah itu, dia mulai khawatir secara diam-diam di dalam hatinya, bagaimanapun. Bahkan sebelum dia memasuki pengasingannya, dunia luar berada dalam kondisi yang cukup buruk. Karena itu, dia bertanya-tanya seperti apa situasinya sekarang. Aku harus pergi dulu. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti ragu-ragu. Dia berbalik dan membungkuk ke arah futon tua yang rusak di altar. Ini karena alasan besar mengapa dia bisa berhasil membentuk istana ilahi adalah karena dia telah menerima petunjuk ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa membentuk istana ilahi sebenarnya membutuhkan kekuatan zenit yang misterius itu. Untungnya, dia telah mempelajari seni sensit zenit dari Ling Qingzu. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah bisa membuat langkah ini seumur hidupnya Tentu saja Naik ke level Master Divine Palace tidak hanya membutuhkan bantuan dari kekuatan misterius itu Selama bertahun-tahun di mana ia berusaha membentuk istana ilahi Terlepas dari sifat hati-hati Lindong Ia masih melakukan kesalahan pada beberapa kesempatan dan mereka hampir menyebabkan istana ilahinya runtuh Syukurlah Dia bisa menyelamatkan situasi kalau tidak, kemungkinan dia masih akan gagal. Bas-bas, sementara Lindung membungkuk ke arah kasur itu. Kasur itu benar-benar mengeluarkan suara dengung samar. Setelah itu, cahaya misterius perlahan naik darinya. Mendesis, cahaya berkumpul di futon itu. Samar-samar, mereka tampak membentuk formasi misterius kecil. Ketika Lindung melihat formasi ringan itu, dia segera terkejut. Ini karena formasi cahaya itu persis sama dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya. Formasi alam semesta kuno dalam tubuh lindung juga mengguncang saat formasi cahaya ini muncul. Setelah itu, ia kehilangan kendali dan bergegas keluar dari dalam tubuh lindung sebelum langsung bergabung dengan formasi cahaya itu. Keduanya bergabung segera setelah itu. Formasi menjadi lebih tidak jelas dan misterius. Sementara itu, Fluktuasi kuno yang dihasilkannya menjadi lebih intens. Apakah ini roh formasi-formasi alam semesta kuno? Lindung memandang formasi alam semesta kuno yang menyatu, sebelum pandangan pemahaman melintas di wajahnya. Sejak dia mendapatkan formasi alam semesta kuno, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dari anggota penjara iblis, ia mengetahui bahwa formasi alam semesta kuno diciptakan oleh leluhur simbol. Bahkan, banyak imo terbunuh olehnya pada zaman kuno. Namun, dia tidak tahu bahwa formasi alam semesta kuno di tangannya sebenarnya tidak sempurna. Adegan di depannya jelas menunjukkan kepada Lindong bahwa benda yang hilang dari formasi alam semesta kunonya sebenarnya tersembunyi di dalam futon tua dan rusak ini selama ini. Formasi cahaya mulai menyusut. Setelah itu, semua cahaya kembali ke futon. Selanjutnya, Futon tua dan rusak mulai meleleh. Akhirnya, api naik sebelum sekelompok cahaya yang luar biasa perlahan naik darinya. Gugusan cahaya yang tidak biasa ini adalah piring batu hitam dan putih seukuran telapak tangan. Sementara itu, lempengan batu itu mengeluarkan sensasi kuno dan sunyi dan ada banyak garis misterius yang terpahat di atasnya. Lindung mengulurkan tangannya sebelum piring batu hitam dan putih itu mendarat di telapak tangannya. Ketika pertama kali memasuki telapak tangannya, rasanya sedingin es. Lalu, Lindong mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum piring batu hitam dan putih itu berubah menjadi cahaya yang tidak biasa dan menembus ke dalam tubuhnya. Saat ini, formasi alam semesta kuno yang diciptakan oleh lambang simbol akhirnya selesai. Setelah menyelesaikan formasi alam semesta kuno. Sukacita tanpa sadar melintas di mata Lindong. Lagi pula, dia tidak pernah berharap mendapat kesempatan bertemu di tempat seperti ini. Terima kasih, simbol leluhur. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah kekosongan dan mengucapkan terima kasih. Meskipun lambang simbol tidak lagi ada di sini, itu tidak menghentikannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah menyuarakan terima kasihnya, Lindong tidak terus berlama-lama di tempat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum lingkaran cahaya bercahaya perlahan terbentuk di ruang kosong di depan altar. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke lingkaran cahaya sebelum dia menghilang secara bertahap. Ruang kosong ini, yang bisa mendistorsi waktu, akhirnya menjadi sunyi sekali lagi setelah lindung menghilang. Faktanya, hanya ada cahaya lemah yang berkedip pada futon tua dan rusak itu, yang duduk di atas altar. Sepertinya mengirim dongdong. dong flame di Fine Hall, saat ini. Tempat ini adalah markas aliansi Chaotic dimensi dan ada banyak sosok yang bola bali di langit. Tempat ini tampak sangat hidup dan beberapa kali lebih hidup dibandingkan satu tahun yang lalu. Tentu saja, tempat paling menarik di wilayah ini tidak diragukan lagi adalah benteng ancestral yang berdiri di langit. Bahkan, ada banyak sosok berdiri tepat di pintu masuknya. Sementara itu, aura menakutkan menyebar dari dalam tubuh mereka. Ternyata mereka semua adalah ahli ulung yang telah memasuki tahap samsara. Di bawah, ada banyak orang yang menatap iri pada para ahli ini, yang akhirnya bisa memasuki benteng ancestral setelah selamat dari proses seleksi yang keras. Lagi pula, selama setahun terakhir, banyak ahli panggung samsara mampu membuat terobosan setelah mereka memasuki benteng itu. Dan maju ke tahap reinkarnasi yang sangat dihormati Ini juga mengapa aliansi mereka tumbuh semakin kuat dan mereka sekarang dapat mendorong mau kembali Pada saat ini, di bagian terdalam dari benteng leluhur Patung batu kuno di dalam kotak batu tiba-tiba memancarkan cahaya terang Setelah itu, sosok kurus berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari dalam Lindong keluar dari patung batu sebelum dia mengamati pemandangan yang sudah dikenalinya di depannya. Setelah 10 tahun menjalani latihan pahit, cahaya yang familiar akhirnya muncul di dalam matanya yang hitam dan tampak sepi. Lindong menarik napas dalam-dalam. Segera, dia tersenyum lembut sebelum dia berjalan keluar. Sepanjang jalan, dia kadang-kadang akan melihat beberapa ahli yang berlatih dengan pahit. Orang-orang ini semuanya adalah praktisi yang kuat. Namun, ketika mereka melihat Lindong, mereka semua tertegun. Bahkan, mereka semua baru sadar setelah Lindong berjalan melewati mereka. Apakah itu, tetua Lindong? Dalam aliansi caotik dimensi, Lindong memegang posisi sesepuh dan dia memiliki peringkat yang sama dengan Ying Huan Huan dan yang lainnya. Ini tentu saja posisi yang sangat disegani dan tidak heran para anggota aliansi terpana ketika mereka melihatnya. Ternyata tetua Lindung juga berlatih di dalam benteng ancestral, percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Setelah itu, mereka semua kaget. Ketika Lindung melewati mereka sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa mendeteksi fluktuasi Yuan Power atau mental energi dari yang terakhir. Ini jelas bukan karena Lindung telah kehilangan semua kekuatannya. Dalam hal itu, itu hanya bisa berarti bahwa Lindong saat ini telah mencapai tingkat yang jauh di luar imajinasi mereka. Lindong mengabaikan keributan di belakang saat dia langsung menuju ke pintu depan benteng Ancestral. Dia baru saja akan pergi ketika dia dihentikan oleh seseorang. Saudaraku, sudahkah kamu menyelesaikan pelatihanmu? Dalam hal ini, silakan datang dan mendaftar aliansi apa yang kamu miliki. Petik dua. Lindong bingung ketika dia menatap pria paruh baya itu, yang menginterogasinya dengan piring batu giok di tangannya. Setelah itu, dia menggaruk kepalanya. Dia baru saja akan berbicara ketika seseorang dari samping tiba-tiba menarik pria itu ke samping. Sementara itu, orang lain itu, yang awalnya memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tiba-tiba tersenyum sebelum berkata, Tetua Lindong! Dia adalah pendatang baru dan tidak mengenali dirimu yang terhormat Jika dia telah menyinggung kamu dengan cara apapun Tolong maafkan dia Petik dua. Tetua Lindong Ketika dia mendengar nama ini Ekspresi di wajah pria itu Yang menginterogasi Lindong sebelumnya Segera berubah Setelah itu Dia menatap Lindong dengan sukacita di wajahnya Apa yang terjadi? Lindong merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia bertanya, Haha, sejak Master Kuno membuka benteng leluhur setahun yang lalu, mereka mengizinkan banyak ahli panggung samsara untuk masuk dan berlatih. Pada saat yang sama, itu juga menghasilkan sejumlah besar ahli untuk tiga aliansi besar kami. Pria berwajah kekar menjawab dengan hormat. Tiga aliansi besar, Lindong kaget. Ketika pria kekar melihat reaksi Lindong, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, semua peristiwa ini terjadi setelah Lindong pergi ke pengasingan. Karena itu, ia dengan cepat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tahun lalu. Bahkan wilayah Diman dan empat wilayah Suan telah terpengaruh. Ketika dia mendengar ini, Lindong bingung. Tanpa diduga, situasinya sebenarnya berkembang seperti ini. Sepertinya penjara iblis benar-benar berniat memulai Perang Dunia kedua. Para master kuno mengirim pesan beberapa waktu lalu dan memerintahkan tiga aliansi besar untuk melenyapkan pasukan penjara iblis sesegera mungkin. Setelah itu, kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita bersama dan menyerang wilayah Suan Barat untuk sepenuhnya menghilangkan penjara iblis. Petik 2. Saat ini, aliansi caotik dimensi kami sedang terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan tentara penjara iblis di bawah kepemimpinan kepala aliansi Xinlian. Namun, pertarungan tampaknya menemui jalan buntu. Kata pria kekar itu, Lindong mengangguk. Namun, dia tidak bertanya di mana pertempuran itu terjadi. Alih-alih, hanya dengan satu pikiran. Dia sudah mendeteksi aura brutal dan luar biasa di kejauhan. Aku akan menuju ke sana, kata Lindong. Setelah Lindong bergerak, pasukan penjara iblis akan runtuh seketika. Pria kekar bersuka cita setelah mendengar ini. Lindong tersenyum, sebelum dia melambaikan tangannya. Mengikuti yang di bawah mata terkejut dari dua pria yang tampak kekar, tubuhnya perlahan menjadi ilusi sebelum dia menghilang sesaat kemudian. Ketika kedua pria kekar itu melihat metode lindung yang tak bisa dipercaya, kejutan dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah emuah.